Ya tuh kalau untuk aku seperti uh, media untuk belajar lagi gimana sih tugas-tugas yang harusnya gue jalanin untuk hidup gue sekarang karena. Nyata hidup itu gak gampang, nyata hidup itu nanti gue harus tanggung jawab, jadi gue ngerasa banget dengan Mia ini disinilah sekolah gue untuk tambah lagi, menambah wawasan, menambah pemahaman lagi. Gimana caranya ku untuk hidup taat kepada Allah dan Rasulnya? Masalah emang ada. Sudut pandang cerdas meniadakan masalah.